Halo kawan, kembali lagi dengan saya Joko di channel Anak Kegisian Nah, kalian bisa kepoin profil saya di Facebook atau Instagram saya Kali ini saya mau sharing tentang bagaimana sih caranya membaca hasil PCR Orang-orang yang membaca hasil PCR kan uh, saat ini lagi trendingnya Untuk mengetahui apakah kita positif atau negatif corona Sebelum saya uh, lebih lanjut sharingnya jangan lupa klik like dan subscribe channel anak kegisian ini biar saya lebih semangat buat konten seperti ini silahkan komentar yang positif untuk kritikan dan sarangnya kalau sudah ayo kita let's go jadi gini teman-teman untuk membaca hasil PCR sehingga bisa menyimpulkan positif dan negatif corona sebenarnya dalam hal ini adalah pembelajaran tentang molekuler biologi ya jadi biologi molekuler tetapi nyatanya orang kisi mempelajari betul tentang genetika dan juga tentang PCR-PCR uh, ini untuk menentukan nantinya ya, makanan apa sih yang paling penting untuk dikonsumsi dan paling aman. Begini teman-teman cara membaca hasil PCR sehingga bisa menunjukkan positif atau negatif corona. Nah yang pertama kita harus tahu dulu yang orang yang melakukan tes corona ini apa saja sih yang mereka lakukan gitu ya jadi orang-orang yang melakukan tes pcr ini mereka melakukan hal seperti ini yang pertama mereka ngambil sampel atau spesimen gitu ya di sampelnya itu bisa air liur atau diambil di dari tenggorokan mereka lalu isolasi sampel mereka setelah melakukan pengambilan sampel tadi, mereka melakukan isolasi sampel atau isolasi DNA tadi Jadi diambil DNA nya gitu Lalu mereka memotong DNA tadi, selesai, selesai mereka isolasi atau ekstraksi Selanjutnya lakukan PCR, jadi PCR inilah yang biasa disebut-sebutkan di dalam pidato-pidato baterawan atau juru bicara mantian kesehatan dalam hal ini adalah dalam Covid-19. Dan selanjutnya mereka melakukan yang namanya electrophoresis hasil PCR tadi. Sehingga bisa mereka menyimpulkan positif atau negatif corona. Bisa dibayangkan teman-teman, hanya untuk menyimpulkan positif atau negatif corona saja langkahnya sedemikian rumit. Dan setiap langkah ini memerlukan yang namanya ketelitian tinggi. Nah, yuk kita lihat satu-satu dimana yang pertama mereka mengambil sampel yang kita pasti tahunya kalau ngambil sampel atau spesimen ini dilakukan oleh orang tertentu ya jadi hanya orang-orang yang memahami, orang-orang ahli diambil di bagian ini ya ada bagian kolom-kolom ini mereka langsung mengambil begitu teman-teman dan rasanya pasti sangat sakit setelah mereka mengambil mereka melakukan isolasi nah sebelumnya kalau kalian belum tahu tentang dna dna kalian bisa cek link di bawah ini link nomor satu, itu menjelaskan tentang apa itu dna begitu jadi lebih spesifik saya menjelaskan bahkan lebih molekuler uh, isolasi dna sampel atau ekstraksi sebenarnya saya sudah buat videonya juga kalian bisa klik link yang nomor 2 dimana di sini yang dilakukan adalah mereka melakukan preparasi, lisis, pengikatan, pemurnian dan elusi. Nah, di setiap uh, hal ini terjadi di mana preparasi itu sel-sel yang uh, spesimen yang mereka ngambil tadi itu sudah ada di ekstraksi. Jadi dihapus atau dibuang membran selnya, ngambil inti sel dan juga masih ada beberapa organel di sana. Lalu ada pengikatan DNA itu hanya mengambil inti selnya saja dan lebih khusus ke Uh, pengikatan DNA, jadi mereka ngambil DNA. Pemurnian mereka adalah masih ada DNA, tetapi mereka membuang protein histon pada DNA sendiru, uh, sendiri sehingga pada elusi lebih murni DNA. Selanjutnya mereka lakukan cutting DNA. Kalian bisa cek juga link video saya di nomor 3 itu uh, tentang cutting DNA dan sangat spesifik juga, di mana dalam cutting DNA sendiri sebenarnya ada dua jenis bentuk hasil pemotongannya ya. yang pertama mereka sticky ends, sticky ends ini sendiri adalah contohnya seperti ini memotong untai DNA di titik yang berhadapan langsung dengan yang lain nah selanjutnya itu ada yang namanya blunt ends blunt ends ini uh, enzim pemotongnya itu lurus begitu teman-teman seperti ini nah banyak sekali contoh-contohnya kalian bisa link uh, cek link di uh, deskripsi link nomor 3 Selanjutnya mereka melakukan PCR ini yang paling penting teman-teman. PCR saya sudah jelaskan detail juga. Cek link yang nomor 4 tentang PCR. Nah di sana kalian bisa membaca, um, um, menonton terlebih dahulu. Dimana yang namanya PCR ini sendiri ada tiga siklus denaturasi annealing dan extension. Dan denaturasi uh, ini hanya satu. Awalnya itu ada satu DNA. Extension ini ada dua. Nah, di dalam uh, melakukan PCR, kalau selesai mereka ngelakuin elektroforesis Elektroforesis itu apa? Jadi elektroforesis ini adalah proses yang dilakukan untuk membaca DNA Nah, ini menggunakan gel Biasa menggunakan gel Sebenarnya banyak cara untuk membaca DNA Salah satunya itu adalah elektroforesis Di elektroforesis yang terjadi di mana bagian tanah ini sampel DNA akan menuju seperti arah tanah ini Nah, setelah uh, di elektroforesis, berlangsung biasa elektroforesis ini sekitar 1-2 jam. Setelah berlangsung, jadi hasilnya seperti ini nanti, teman-teman. Yang paling kita uh, pahami, yang paling penting adalah bagian ini. Jadi, ini adalah penanda atau ukuran. Ukurannya sangat penting, sangat menentu semuanya. Jadi, enggak jadi kalau enggak ada ukurannya, kita enggak bisa ngelakuin apa-apa di PCR. Nah, bagaimana cara menentukan positif dan negatif coronanya? Ayo kita lihat. Dimana dikatakan positif corona, misalkan ukuran yang tadi itu ketentuan DNA virus adalah 765 besper. Jadi ada ukuran besper itu adalah seperti ukuran kilo basah atau uh, ukuran basah ya. Jadi sangat kecil sekali. Nah, ini dinyatakan positif pasien uh, corona gitu kan dalam hal ini karena ukurannya adalah sudah ditentukan 756 besper ini ada pada spesimen nomor 1 dan 5 maka ini dikatakan positif jadi ini uh, spesimen yang diambil dari orang tadi itu dinyatakan adalah uh, DNA nya si virus corona begitu ya bukan DNA nya orang tadi nah dengan cara ini kita bisa menyimpulkan yang negatif berarti selain dari ukuran ini adalah yang negatif corona jadi begitu teman-teman caranya sangat simpel dan uh, mudah sekali kita bisa ngelakuin hal sedemikian ini menyimpulkan sedikit ini dengan cara yang sangat rumit lalu bagaimana uh, peran kegisiannya sebenarnya untuk peran kegisian saat ini juga masih dalam penelitian dan tentunya yang paling pasti itu adalah kita konsumsilah dulu konsumsi makanan yang bergizi tentunya makanan-makanan yang menangkal virus corona ini berdasarkan penelitian itu adalah makanan yang mengandung kurkuminoid makanan kurkuminoid ini contohnya adalah jahe, kunyit lengkuas gitu ya dan sejenisnya intinya yang paling penting adalah terus jaga jarak dimanapun kita berada pakai masker saat keluar rumah Cuci tangan, rutin, dan gunakan sabun atau hand sanitizer. Dan istirahatlah cukup. begitu. Aktivitas kita harus rutin serta berjemur di sinar matahari. Jangan lupa berdoa. Sekian sering-sering dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, teman-teman. Nantikan video saya berikutnya. Semoga bermanfaat.